Jane bapak iki jane sekolah ditrevale ra jiko arepe piye kalian ini aku Pak rodol iki biayarmu Pak weh. Nah, jialah kuning lho iki. Ki, Pak eh sarin cek boleh cacing nggo budak mancing iki. Betul. Ayo, sarin cek. Patulane ndi yo? Pasane tak untal ning kene ndi iki. Wek lada asem bocae. Kaya ning kene. Jalur ekstetik beh oke ini harus oleh cacing Nah, biasanya mesti oke ini tadi Di nak naik Tidak nak naik Tidak nak naik jajang Aku cukup ya sama ya, ya, ya, ini, aku suka sore diketok Bang, sore mbak Hera nanti tiga yang ngopi lagi nih ngopi, -ngopi Nah, ini di dia guys, yang matok e pas ya Sepi jemur neng obat telurnya cili-cili berani-mani nih, kok tidak buri neng ya, buri ya? nah, ini harusnya anak muka ini iki mati yang terus Gak, di orang-orang itu. Gak, malah, Gue lo, laya mau mati gue, tak mati, pancing lo. biar yo aneh buang, lo, aku Aku kali ini ngerokok, ka loh. Rumah kamu urusan motor wae Ayo, Oh, baru aku, enggak. Mana yang Jodoh, enggak. Maka, Itu kamu. Mana yang anak cuma anjing? Kira-kira, aku cuci kerja, aku ayo dapurmu mulatai reko-reko kutas lho, jelupnya kalian mau oh. diar ayo gula cek jauh muka lho oh. gung cah dapurmu, mulat cantik weh kutas itu ya peran ya, lho ini, daerah kekuasaan kutas-kutas ini Pak panek pemerintah we wani e, nyapur ayo hey, kan, ya wong tantangan ya iki koyo risa sopo cah ya tak he he hey, hey. apa masalah lagi Oh, ra. Ya. Allah oh, masale. Cah dapure gagap pokone lho. Cah itu. Wes oh, ngerti kantane manting ning ngesor kok duwur diputasi matane. Cah dapure kok ngono ae. ini ora enek ngundang mis kata miso we cah e. La, lah kowe nyapa ana ne? Ana maco diputasi. Eh. Lah, lah kowe jane melu-melu nyawur ya? Saksirku doh belum belos Aku melo-melo Apa sana ya Ya lah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 olastati suntal kokono aku Ya. Kumpul terus Kok kok ora enak. Gacukane ora kena, Eh, Gere, tering, tering Oh, Bayu, teman deh, mon arep mau lu, loro jo ngaten aku nyapo e jo ngateni Ya Allah, mm -hmm.